Halo bosku semuanya balik lagi bersama aku Cok di tangan penjuda ya guys Bang Coka yang tampan dan rupawan ini akan bermain mega wheel seperti hari-hari kemarin kan Kita gaskan-gaskan lagi Bang Cokai bawa modal 425 rebu guys Kita lihat jadi apa kan hari ini Main di tengah bolong kayak gini kan jam 12 guys Wah nggak usah 20-20 kok aku belum masang kok kasih 20 kan Nah oke dua gaskan Kita pasang-pasang dulu kan Masuk ke sedikit mode barbar, -bar, guys. Angka kecil, angka besar, seperti biasa bang cokai kan. Gasken, berang-berang tongkat. berangkat beli ban pakai tongkat jangan sampai rungkat. Gasken lanjut lagi kanjut. Buat kalian yang baru bergabung di video tangan penjudai, terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu dulu like-likenya, diinjak-injak-injak. aduh. Ih, masuk angin aku cok. Sorry guys, sorry guys. Diinjak dulu kan tombol like-nya buat kalian yang udah like-like. Terima kasih banyak dari Bang Cokai. Semoga, semoga dipermudah segala urusannya, diperpanjang STNK-nya kan. Diperbanyak lagi rezekinya kok, mega win kok, satu kok. Mana, mana kali? Ih, astaga jaringannya ini. Nggak mau pun satunya. Anjir lah. Nggak mau connect, guys, santai. Udah di posisi dulu kan? Kita cok. Oke yang penting udah pasang kan Nah ini posisi enak guys Posisi Bang Cokai main, main tuh Sambil reban-reban Santuy ya. Apalagi bareng Mbak Siti kan Rebannya ih mantul kali guys Mana nih Mbak Siti oh, oh, Sama low. Bang Joni pula yang jaga Kali 20 di 8 ya guys Gasken jangan ngelek-ngelek dulu lah Ih Jaringannya ini gak mendukung guys Anjir lah Alah Astaga Oke okay, Gaskon Kasih kok 20 Aku masang kasih 20 Is. Gak mau 20 nya guys anjir Oke oh, iya, Buat kalian yang mau nonton Bang Cokai Live Bang Cokai Live di hari Setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu ya guys Langsung aja masuk ke grup komunitas Tangan penjuda guys Karena Bang Cokai akan info-info dulu kan Kalau live Siapa tahu Bang Cokai akan live besok kan Nanti malam Suka-suka Bang cokay lah guys kalau live Pokoknya yang tetap tuh selasa Jumat dan Minggu ya guys Gaskan Jangan lupa sharing-sharing juga di grup komunitas Tangan Penjuda ya guys Link daftar link grupnya ada di kolom komentar Kita gaskan ngopi-ngopi bareng Pola slot 138 Kita lanjut lagi kan Mau kah? Kasih JP-JP nya Kasih kok, masa nggak mau dikasih pun aku Hmm, dua yang connect, guys. Wih, menang turnamen aku, cok. Ih, emang menang turnamen lu aku. Kayak mana lah, guys, Bang Cok ini. Top Global Mega Wheel. Kasihnya dikasih terus kan. Tagasken buat kalian yang mau ikut turnamen, guys. Itu total taruhannya harus minimal 20 ribu guys. Itu random, random juga, cok hoki nggak setiap putaran dapat kalian guys Aku pernah dapat Turnamen uh, tuh 500, Rp. Rp. 500 Rp. guys Langsung kan apa lagi Profit gope dari turnamen kan lumayan cok Sabar-sabar Posisiku gak enak kali Oke okay. Gaskin nah. mega win kok Mega win Satu Wups Is gak mau satunya Gak, gak masang aku ke selapannya Anjir lah Wih uh, menang turnamen lagi, gila cok. Emang kalau kalah dikasih yang yang enak-enak bisa -enak sama Bang Dionya ini. <laughs> Oke okay, kita gasken lagi Angka kecil angka besar kan kita lanjut lagi kanjut berang-berang bawa tongkat berangkat beli ban pakai tongkat jangan sampai rungkat gasken. Maukah dikasih JP-JP nya siang-siang bolong nih? Belum ada penampakan mega win cok. Kasihlah mega win sekali. Mega win pun kali lima guys apalah enggak kerasa pun kali lima mau kabang Jonai kasih JP JP dulu kan harusnya mbak Siti nih guys yang jaga jangan dia kesalah kali aku sama dia guys lima kok huh ah manis limanya konekan lumayan 120 rebai profit 10 rebai guys kita gaskan-gaskan lagi di bet yang sama cok lah. tinggal tunggu JP-nya aja nih, cok. Kita gaskan kan lumayan, bet-nya. 30, 30, 20, 10, 10, 10 kan masuk mode barbar. -bar. Mau kah manis? Kasih JP-JP-nya dulu kan. Buat jalan bareng Mbak Siti. Ih, kangen kali aku sama dia, cis. Nggak ngeliat semenit pun kangen aku, guys. Itu namanya yang, yang dinamakan Cinta Buta ya, guys. <laughs> Cinta Buta bersama Mbak Siti di Mega Wheel. Gaskan gua mega win Win kali saat kali delapan nomor satu Cok. masa nggak connect satunya kasih dulu satunya wups Ih, dilewatin satunya cok ajir lah Bang Jona ini ngeprank aja lah kerjanya santai santai santai Bang banget tetep enjoy kan selama masih ada modal yang harus dipasang kita pasang dulu cok oke kasih kok kasih yang terbaik ya Bang Jona aku udah posisi enak kali ini PW posisi Wen akan kan sambil ditemani mbak Siti samping gue kan mbak kan. Siti gak ada lah kalau ada pun udah inilah main baling-baling bambu maka kasih lagi manis mana nih JP-JP nya berat kali bang Joni ini 5 kok huh ih malah ke satu kutiup guys Anjir nggak mau di lima dia Oke masih bisa masang lagi guys dasken aja langsung semoga konek diken kali tiga digit lumayan guys Oh buat kalian yang baru bergabung terima kasih di tangan penjudai Bang Cokai mau kasih tahu ya guys Kalau Bang Cokai main di Pola Slot 138 gasken Buat ngopi-ngopi bareng kan Link daftarnya ada di kolom komentar Kita lanjut lagi kan Maukah manis Kasih JP-JP nya JP-JP hari ini kan Siang bolong lu manis Gak masang pula aku delapannya Kali 20 Anjir lah 40 kok Nyampe kok 40 huh. 40 ih apa aku bilang cok 40 kan Connect ih manis 410 rebai wih apa nih guys satu jeti guys menang turnamen anjir ih ada menang turnamen satu jeti guys gila cok anjir gila bang coknya itu top global megawil guys Turnamen pun dikasih, menang turnamen dikasih satu jet, dicok. Apalah kita ada lagi lah, gaskan ya guys, kita gaskan gak lagi kan? Mau kah hari kasih lagi, menang turnamen satu jet, dicok. Ih, apalah senang, senang lah aku kasih Bang Jona ini jajan, kasih kok, dua Mau ko. maukah duanya? Is, gak maupun duanya udah langsung gaskin kita WD dulu kan Terima kasih buat kalian yang udah nonton video tangan penjurai sampai akhir ya guys Bye bye semuanya Kita lanjutkan Cut.